Selamat datang di Kabupaten Murung Raya, Kota Buruk, Jahu Bumi, Tira, Tangka, Kabupaten Murung Raya terletak di ujung Kalimantan Tengah dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Kabupaten Murung Raya didominasi oleh pegunungan, perbukitan, dan sungai-sungai, serta riap. Oleh karena itu, Kabupaten Murung Raya mempunyai banyak potensi alam. Salah satu dari sekian banyak potensi alam yang ada diantaranya Air Terjun Bumbun, Air Terjun Tokukung Dua, Air Terjun Semenai. Air terjun Soka, pemandian air panas, dan rumah Betang yang menjadi ciri khas orang Kalimantan. Dan masih banyak lagi potensi-potensi yang dapat Anda nikmati di Kabupaten Burung Raya. For this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right Your dark hair But your eyes so bright They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?